Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Rupani Channel dan kru malam gimana puasanya lancar-lancar saja Alhamdulillah kalau begitulah oke bro mas bro mas bro it it, it. sekalian pemberitahuan awal oh, lebaran hari lagi iya betul sekalian sekalian <tuk> lebaran 29 hari lagi <tuk> <tuk> oke okay. terima kasih saudaraku -saudara. kita ngobrol ya ngobrol ngopi bareng teman-teman ininya uh, ntar kita bicara terusinnya ntar ya tatang teh ya. assalamualaikum waalaikum. Kang Tatang, Ucu Supar dari, kalau nggak salah dari Kalimantan ya Ucu Supar ya, terima kasih Ucu Supar dari, hadi bos besok lebaran, eh, besok itu, itu mah Islam besok KTP tuh. <laughs> <laughs> besok mah nggak lebar. lebaran <laughs> Doni, selamat berbuka puasa om Deddy Rubandi semangat, terus pokoknya ya, terima kasih Doni ya, Yulian Vlog. selamat malam kawan asik nih ngobrolnya Ngobrol, ngebrul, wah, wah, wah, wah, ada sesuatu nih ngebrul, ngebrul, ngeblur, ngeblur. Waduh, Edoy Tia. wah, Kang Edoy gimana? Kapan ke jalan cagaknya, Kang Edoy? Siap? Nyimak, terima kasih Kang Edoy. Oke, oke, oke, oke. Siap. Ini, ini yang badannya besar nih dua nih, ini diapitnya di, di dikawal oleh dua algojo. itu adalah Kang Arif Sharif ya, ya dia dikawal takutnya ada sesuatu ramai orang mau kemana host nggak kemana-mana nih ngobrol doang bang ucu supar ya doni bang menyapa bang edo itu ya lagi siap ya, bang edo salam santun semuanya terima kasih yan mor hadil hadir ya yan mor ya ya adalah tim oh ngblur oh betul betul betul ngblur ucu supar banyak asap ya Doni sosok padat. Ah, kamera auto. Blur ya betul Kang Doni. Edoy teh Adoni jos ah sedulur. Terima kasih Kang Edoy, Kang Edoy. Bom like bom like. Terima kasih Kang Doni. Eh Kang Adoni lagi. Edoy teh terima kasih bom like bom like. Ya. Ini ada Gimana ya kalau aduh. Katang ya? banyak aura negatif kang pada nampak kang utuh eh, kang tuh ini kira-kira yang negatif yang mana nih halo so, saya lagi sakit edoy ya itu kang arif lagi sakit katanya edoy baik like, aman terima kasih kang edoy terima kasih nanti kalau ke jalan cagar kabari ya kalau ke jalan Caga kabari kita akan kita kopdar kopdahar Listmawan sembilan ikutnya Mak terima kasih. Ucu Supar Kang Edo ite, salam sehat selalu. Terima kasih. Itu Kang Arif ya. E, kalau kalau kalau explore misteri itu Kang ngumpulin itu ngumpulin apa? Kang Arif. ngumpulin makanan. Oke, makanan di di mana? <laughs> Ucu e, Kang Ucu Supar, Kang Edo ite, salam sehat selalu. Edo ite ya, lismawan sembilan sembilan, jos, ah, seluruh ngopi ya, ini lagi ngopi nih, di pada ngopi tuh ngopi ngopi ngopi, ada ngopi hitam, ada kopi hitam, ada kopi hijab, apa lagi nih kopinya? Oh, good day, hari yang baik ya, edo ite ya, edo, wah, yulah, lismawan sembilan sembilan, edo ite Ucu ucucu par, jos, ah, seluruh, tatang dia, lismawan sembilan sembilan, salam santun, tatang dia, kalau nggak salah, Tatang itu orang pengandaran. Kang ya Robot Jati channel. Menyusut layur. Eh, apa layur? Layur. Layur apa layur? Ikan layur. Ikan layur katanya ada Kang, Kang ikan layur banyak di Pangandaran. Bobo ya? di sungai ya tuh. <laughs> Edo, tiap, bom, terima kasih Kang Edoi. Terima kasih. Ii -i -i Hadromi BBC. Oke, assalamualaikum bos dan yang lainnya. Oke, wassalamualaikum. Ii Hadromi BBC ya. Yeah. Ini para kru ya, kru kru misteri sebetulnya nih. Sekali-kali kita pijat refleksi ini, ini terutama Pak Kang Arif nih. Bisa pijat refleksi hidung tersumbat? Ya, ini Kang Arif. Uh, nanti bisa bisa bisa di, di bisa dilakukan oleh siapa nih? Mau jadi oh. pemijatnya? Apakah oh. oleh Kak Pak Terong ke Arif? Mana? Oi, tang ada di laut Kang? Ya dari laut layur mah ada di laut katanya iya romi assalamualaikum hos waalaikumsalam yang lainnya terima kasih iya romi edoit ya salam santun ya siap iya romi lismawan siap lismawan salam santun dari Hadromi. siap terima kasih saudaraku kita sambil ngobrol sambil ngobrol apa aja lah. Ini katanya Kang Arif lagi Aduh, ngeblur lah. Ada apa, Kang Arief? Ih, eh, aduh. Wah, Kang Arief ngeblur terus. Iya, Romi, Ucu supar. Salam santun. Tatang Tea, iya Romi. RBC-nya, iya RBC. Salam santun dari Tatang Tea. Terima kasih semuanya. Siap. Ini sekalian mau. Meng... Aduh, ngeblur. Wah, ngeblur aja nih. Asli, naya. Oh ngeblur, kong keblur astagfirullahalazim. Nih gimana, Mak? Keblur gini. Nah, sekarang enggak tuh. Ini ada mungkin ada sosok. Sosok-sosok, ada sosok sesuatu nih. Soalnya Kang Arif udah apa namanya? Seseorang. Sudah, sudah menjampi seseorang. Sudah-sudah menjampi-jampi seseorang yang istilahnya ada masalah ya. Jadi ada kebawa ke sini nih Kang Arif. Itunya ya. hantunya nih iya Romi, RBC Tatang Teh salam santun. tatang Teh artinya eh Kang, ya. Kang Arif udah eh ngajampe seseorang yang katanya waktu di jampe, seperti kes, bukan kesurupan, kesetrum padanya Badannya di aliran darahnya seperti setrum gitu. Mungkin ada yang ngikut ke Kang Arif nih. Oh Josopar, i, I Jos ah, siap. Terima kasih. Ucu Supar yang dari kalau nggak bahas salah di Kalimantan Tengah ya. Ucu Supar, Supar. ya siap. Eh mau siapa yang mau dipijit? Kang Arip, Oke, ya sebentar lagi kita pijet, pijet itu ya. Semua, kujur badan. Kujur badan, tuh nanti dibuka bajunya. Iya BRBC Joss ah ya siap. Eh doy ta, Iya Joss ah. EA RBC I, i RBC lagi i i drumi RBC tukang naon Kang jadi tukang naon mana yang, yang di sana yang di balik layar Kita tukang naon Kang ujuk oh, Kalbar ya oh iya iya Kalbar ya Pontianak ya ujuk Suvar ya oh iya terima kasih itu atau itu itu mah kita erong. peul <ENggak> Edo, nyabu mulai. Terima kasih, Kang Edo. Siap, siap, siap, siap. Ini, eh, eh, eh, heh, ngeluar bareng, masih ngeluar nge tuh. Edo, dia host. Nah, itu sosok bobo, tilu tuh bisa luntit. <Skill> Padat <waj. press> tuh. <painters> <losers> Pada oh Padat merayap Kang Edo. Padat merayap katanya. Eh Tetap hati-hati, Kang. Waspada, Kang. Aura janda terlalu berat, nggak usah ada aja janda, ngelulur, tuh tuh tuh, sering ngelulur deh, banyak. Ada apa Arip? Coba uh, kita rong uh, deteksi, Kang Arip. Ada apa kita dong? Nih, ada apa nah, sini ada si sosok sebuah yang besar, Coba. yang mereknya kuah galon nih. Ay, yang, nah. <laughs> yang serius, yang serius. Wah, kok gua galon sih ya? sekalian ya? Sekalian, sekalian apa? Sekalian dicek, dicek, cek, cek, cek. cek, cek, cek. lagi sakit, Ayo, Sinora. Ayo kita Sinora <tuk> si Channel, like 4 terima kasih. Sinora Channel, like 4 terima kasih. <tuk> Heroidea mungkin gede, gede, kuda, kering kuda kurang <tuk> lawan jalan cagak bisa panggil ya, Kang tilu janji aja tiluan jalan cagak di Oke, okay, terima kasih Kang Edoi. siap. Iya ya, teh kelompok misteri lentaraweh malah ngajeblok di <laughs> <laughs> Udah tadi udah pada tarawih udah, udah selesai. Aduh, terima kasih, terima kasih. Edotea, Sinora Channel, jos ah. Mama Food Channel, Maria Food Channel. Malam Kakak ngobrol bahagianya bersama Hongkong. Hongkong siap-siap Maria Food Channel dari Hongkong. Terima kasih telah hadir. Sinora Channel Edotea salam suhu. Siap. Nah. Misi misi. Misi apa nih? Misi satu lagi Yang yang mana yang mana? Yang sangat itu mungkin unlimited ya unlimited. Ade salam mbak ya. Dedi, Yuyun Imot. Terima kasih Yuyun Imot. Eh tuh ya host. Nah alam kau itu kecaang. Kecaang. <laughs> <laughs> Aduh siap siap siap. Terima kasih se semuanya yang telah hadir. Mungkin hmm. super In... gokumat. Channel, Oke. salam semua selamat nih nih uh, terima kasih Maria Food Channel dari Hongkong siap ulah berkunjung ke channel aku ya ya kasih aku mah tuh, ya tuh amanah gimana? Wow oh, nggak apa-apa santai aja siap. Yuk ya, Nimot ya. salam santun pijat siap. To ya. to ini Bos Anuwawana caket di di dispenser mah kuat obah obah cina. kita mulai di Goplag channel assalamualaikum hadir kang, tonton salam santuy. Goplag channel, eh goplag channel, goplag istri. Kan? ini <laughs> <laughs> ya, go assalamualaikum hadir kang, datang teh menyapa goplag. Misteri, siap-siap-siap, koplat Misteri, terima kasih. Uh, kita nggak dekor. iya sama nih Pak. tuh, tuh gak blur, gak blur. Siap. anu caket dus malah eta nang no. yeah. menca kedus malah tos badai longit ta oh eta kita terong behur itu Namina nama kita terong behur tuta eh doy eh doy eh doy eh doy angin doy nah ini terong behurnya anggota basnas sih ya yeah. yang mau bayar jaka silakan ke kak kita terong behurnya orang basnas nih dua puluh sembilan lagi dua puluh saya itu bu di rumah, iya nemo, juga. Terima kasih. Salam santun, goblok misteri, kapan live misteri lagi? Kang, uh, mungkin bulan ini off uh, dulu. Kalau misteri ya, jadi oh, saya oh, nggak oh, nggak punggung oh, gitu ya. Askar channel, assalamualaikum oh. wa warahmatullahi wabarakatuh. Sila oh, bang askar, jari Cianjur. Askar Perkara? channel, oh ini dari Cianjur nih, Kang. Askar Uh, nah, kalau kan Asar askar ini Cikalong Wetan, oh, Wetan. <laughs> uh, Manis di Parasu ya, ya, itu hari. Hmm, ya betul dari yang nyari. Eh, doy, teh terong peher, sweat terong peher, Eh, <laughs> waduh, <Edo. laughs> siap ucu super oke. Okay, host durasi aman, Lake sudah meluncur kantor, ke kantornya Bang Deddy. Semoga sukses selalu buat host dan semua teman yang ada di situ. Terima kasih Ucu Supar, terima kasih. Fat Channel Family, hadir Bos. Oh, terima kasih Fat Channel Family. Askar Channel ma... Oh ya. Oh ini mah Askar dari Makassar ya. Oh iya ya, Mama. Ya. maaf Terima kasih kalau yang dari Cianjur Askar Bolang ya. Terima kasih. Maaf-maaf Askar Bolang. Askar Channel dari Makassar. ya. terima kasih. Askar Channel dari Makassar. Doni Om Dedi. Oh, udah jadi ada tugas panggilan kah? jadi tadi, oh, uh, uh, tadi ada tugas negara, jadi maunya tadi sore mau satu jam, jadi ada panggilan, panggilan dari negara, <laughs> jadi nggak, jadi saya opdul sampai 24 menit ya, tadinya mau sejam itu, uh, sorry banget nih kang doni ya, terima kasih, maaf ya untuk siang untuk semuanya Edo doyet host anu nganggekawas bodas jika anu rajana nawo wilayah subangnya hahaha ya, subang, wow aja raja wawor wilayah subang ini ya. ya mungkin ini komunitas woe subangnya hahaha <laughs> aduh betul kan edo itu waduh ya gojo sok newakan nukar itu kang newakan utama beli kalau khusus membasmi ya, para demit yang pas, mengganggu ya. manusia, ya. nih para membasmi, nih khusus on. waktu gini masih ngantuk. <keligh Mansion> Kenapa ngantuk ya? Mungkin kecapean siap. Iya, ya. Terima kasih, iya, Edo, teh Nah, ya, mah, iya orang India, kangen hmm. ah, lancar puasa, kangen lancar katanya, lancar puasanya enggak kangen Semuanya, semuanya yang lancar. hadir yang telah. Ayo, ini dari orang-orang orang apa nih? Wah, wah, wah, Ya, ngobrol terus frogs gri pare. Alhamdulillah, terima kasih frogs gri pare. Like Nam, terima kasih frogs gri pare. Edoy Teh tolong beur, alhamdulillah lancar dulu dulur. Nah, Edoy Teh, terima kasih frogs gri pare. Eh frogs, Pak. Frogs gri pare. Kang Edoy Teh, salam santun. lumayan nah, sepuluh <laughs> aduh Ada lagi, ini Askar Channel, selamat menunaikan ibadah puasa Terima kasih, Kak Askar Channel Terima kasih Edo, Edo, Tia Prajirifari, Jossah, sedulur Ngopi dulu iya. Tinggal ngopi Oke okay. Pemberitahuan Edo, Semua tia. yang hadir Besok tinggal 28 hari lagi <laughs> Tinggal 28 ya. hari lagi katanya Kalau besok ke Lebaran. Masih ditanjakan umurnya. Amin. Siapa nih yang hadir? Yang hadir. Murtani assalamualaikum. Waalaikumsalam Murtani. Ya siap. Edo eh, ya, pragi pragi Jos. Ah pra Etak. Lagi mijitan pasien kan hmm. Kang Arif lagi kena dampak ya. Yang, yang apa? Ada yang kena sesuatu gitu. Ya kena dampaknya. Uh, nggak belur, nggak belur, belur. Siapa? Ya, siap, siap, siap. Doni Om Daddy bisa tahu tentang pijat dan titik sarap dulu biasanya? belajar lama nggak? Oh, saya dari kecil sih. Dari kecil, Kang. Dari turun dari nenek ya. Tukang pijat, nenek juga. Jadi uh, mungkin ada bakat dari sana. Nggak belur, belur kelaksana TV assalamualaikum hadir mas salam santun salam hormat terima kasih kelaksana TV terima kasih hadir Murtani selamat berbuka puasa terima kasih Murtani Praagripari sami-sami Kang Edo yutea. ya Praagripari Murtani Waalaikumsalam Doni Om Dedi kelaksana TV Waalaikumsalam selamat malam sehat terus semuanya terima kasih Edo Iteakos Eta Kang Terong Puhur jam tangan Eta Tiasa eh.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 Oke, okay. Terima kasih, Bang Acak Channel. Kelaksana TV, Salam Santun. Salam hormat dari Kelaksana TV. Siapa, Kelaksana TV? Joss, ah, dulur. PINKA27, halo Bang Mot malam. Terima kasih, PINKA27. Terima kasih telah hadir, PINKA. Selamat malam. Gending Misteri hadir, saudaraku. Siap, Gending Misteri. Mas Peco, siap. Mas Pejo, nih. mantap. Gending Misteri hadir terima kasih, Pragire Mbak Pinka dua tujuh. menyapa Mbak Pinka 27 Salam santun, gembul channel. Alhamdulillah, assalamualaikum host, waalaikumsalam, gembul channel. Terima kasih, Ed, channel. Ini misteri channel, lagi ngumpul para pemburu. Pemburu apa nih? Umur <laughs> Lagi kumpul, ya siap terus Oke, okay, Kelaksana TV, Bang Acak channel Salam santun, salam hormat mas Kelaksana TV, Prageri Fade, Jackie Chan channel Salam santun, dari Prageri Fari Benika 27, sama-sama bang Terima kasih juga Kemul channel, Prageri salam santun Gending misteri, salam hormat, salam santun Siap, mas Bejo Edi Jackie Chan channel fin kata 27 malam kata Edi Jackie Chen Channel menyapa Pinka 27 Gembul Channel Edi Jackie Chen salam san santun master siap siap Gembul Channel menyapa Pinka 27 santun salam santun Kelaksana TV salam santun salam hormat buat semua teman-teman yang ada yang hadir di sana terima kasih Kelaksana TV Kelaksana TV ya Oke siapa yang mau host di sini gantian <laughs> Apa capek, capek Doni, Bang Gemul Channel, walaikumsalam. Gas, cat, strike, bobon, pokoknya Bang Gemul Channel, tuang musik ya, udah sama ditutup juga, tukang mancing tuh yang baju putih tuh Kata oh, Bang so. Edoima, Raja Nawowo, Cenac, <laughs> ya, okay. Pinkka dua tujuh, Frakir Salam Santun, Bang ya, siap, Bang Acek Channel, Kelakar Sana TV, jus, ah, oh, siap. Gembul channel, gening misteri, salam santun, ya bang itu bang apa, masih kejo ya gening misteri nih. Eh doni ya gening misteri, Joss, ah, sih mantap nih gening misteri. Channel, doni santun malam abangku, fragir fari, kang gembul channel, salam santun. Eh, jackie chan, fragir fari, aku lagi up. ya terima kasih, terima kasih. Eh doni ya pinca dua tujuh ahmad malam mbak, kopi dulu mbak sama Popcorn, <laughs> oke, okay, lagi lagi ngopi, Pak Edi. Ya, siap, Edi, Jackie Chen channel gembul, aku lagi nggak live ya, lagi kemana nih? Edi, gembul channel Edo, itu ya santun, Masterku, Finka, dua tujuh, gembul channel malam juga. Bang, Edi, Jackie Chen hadir, terus ini lagi menikmati Ih, siap, Kang Edi, Jackie Chen channel. Edoetya, gembul channel, mantap sedulur, gembul, bang ini cek di Aku oh, sudah live selamat. tadi sore Om, gembul channel ya. Oh iya, aduh, ketinggalan berarti saya ya. Aduh. Ngeblur, ngeblur, ngeblur, ngeblur. Aduh. Gemblurnya tuh tariknya. Ngblur, blur, blur. Waduh. Doni, menyapa pinka dua tujuh, sehat terus, pinka. Menyapa, Edoetya, ngopi, ngopi. Eh, doi like, boom like. Terima kasih. Sudah uh, up, up, up, up. Binkah 27. Doni, halo bang. Eh, doi tiap, Binkah 27. Mantap, mbak. Gembul channel. Doni, tiap, madang, madang, kan, mas. Yuh, nanti kalau sahur. <gulis> Gelaksana TV Gembul channel. Salam santun. Salam hormat, mas. Gembul channel. Bang Acek channel. Salam santun. Gelaksana TV Binkah 27. Salam Lalu. santun. Dan salam hormat. Lumayan. Saya mau minum, eih minum minum minum, minum, minum. minum delubang, siap minum delubang, ini ya. lagi ngobrol es ngobrol dewa itu gimana ngobrol edo tiga ngeblur, deh, ngeblur? Eh, doa, channel iya kang ini mau siap Pinka dua tujuh ini itu itu saya yang baru dipijat aku mau dong pasti dipijat Oh, Pinka dua tujuh ini awas ini kalau pijatnya barbar nih ini yang baju putih barbar pijatnya langsung berwarna biru <laughs> edo eh, tiga channel saya enggak ga saya nggak tahu, Kang. jadi enggak hadir. Ya, Kemul Channel, awalnya TV. TV salam hormat masterku. Kelaksana TV Edi gaji Salam santun, salam hormat. Mas, Edo doi Salam santun semua. Kemul channel bang cian master. Eh, master eh, eh, eh, eh, Nah ini Bang A, Muhammad Aji Yang pakai bahasa Arab ya Muhammad Aji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Aji Terima kasih Muhammad Haji PNK27 Kelaksana TV Halo malam Bang Gumbul Channel Ais. Jangan lupa like like like share Terima kasih gemul Channel Terima kasih Saudaraku Malam Edo Disapa oleh Muhammad Haji Jaki Chen Kelaksana TV Salam Santun Absen21 Host terbaik Terima kasih capek oh juga yang mau minum nih nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol absen nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol nonggol Gemul Channel menyapa Ega Gemul Channel Pinka 27 makin jos. Capek bos? Capek bosnya. Absen 2 absen 1 menyapa Edi J Kitchen Channel. Absen 21 menyapa Gemul Channel Suhu. Wah. TV. Ayo Laksana TV yeah, Pra huh. Pragi Fani, salam santun, salam hormat. Gembul Channel menyapa absen 21. Gitu telitas. Nah, terus. terus, terus. Chen Channel. Uh, project, project. <laughs> menyapa Sun, Kang Gembul. Muhammad siapa. Aji, malam. Menyapa Pinka 27. Nah, nah. Ya ini ya puluh berarti Bali. Pemirsa, dua puluh lima, langsung. Pemirsa, dua puluh lima, langsung. dua dua dua Absen dua satu menyapa Kelaksa Gembul channel menyapa Absen 21 Ampura aku mau orang hadir di live nya abangku Oke siap Gembul channel makasih udah hadir di live nya ada di di channel Pinca 27 menyapa Dek Edi eh, Jeki Chan channel Halo bang Kelaksana TV Menyapa Absen 12, salam santun, salam hormat. Absen 21, menyapa Edo Iteah. Muhammad Haji, malam Absen 21, menyapa Muhammad Haji. PNK 27, menyapa Absen 21, malam bang. Ada ngapain? Sakit gigi karanya. Bilang, bilang, ya. Saya terus, terus langsung lanjut, oh, lanjut lanjut Sambil lihat sambil lihat pijat refleksi pilek katanya. Kita sapa-sapa lagi ya. Eh, Edi J Channel menyapa halo. Yupini Vinka 27. Gembul Channel lagi kumpul ya host. Oke, benar. Gembul Channel lagi pada kumpul di host nih em garpani channel pada kumpul habis jadi rupandi eh di rupandi. Eh, rupandi ya jadi rupandi channel jadi absen 21 malam Dan Muhammad Aji hmm. menyapa absen 21 Pinka27 selamat malam juga Bang yang tulis Arab siapa susah. Muhammad Haji, Muhammad Haji. <tik, tik tulis ntar malam ya Tuhanku. <tik> eh buat Pinka27 itu namanya Muhammad Aji. Muhammad Aji. Pelaksana TV. Oke, okay, thank you. Di up aja ya Pelaksana TV. Eh doi teh. Menyapa absen 221. Jos ah. Ya, Edo, nanti di <guluh> ada waktu doang ya. Ini mau ketemu dengan tiga wowo -wo, hahaha <guluh> <tukuh> <guluh> <guluh> 27. Mantap ini yang baca komennya pasti berondong kah. <guluh> <Tau, aja>, ya. <guluh> ngeblur Muhammad Haji, malam kelaksana TV. Bisa Pinka 27 like 7. Oke, thank you Pinka. Kalau bisa di-share ya. Aduh, TV, kenapa? Pemainnya ditarik. askar channel pijat, re, re, pijat refleksi iya uh, ini pijat refleksi perlu batuk katanya aduh karena karena Bang Arifnya Kang Arifnya ini punya apa punya hit bawaan jadi jadi agak sakit katanya tuh Bang Aceh Channel menyapa Pinka 27 Salken Muhammad Aji menyapa Askar Channel. Malam Askar Channel, Bang Aceh Channel menyapa Askar Channel. Pelaksana TV Salam Santun, Salam Hormat juga buat yang namanya Arab. Oh ya. Yeah. Uh, sekali lagi, buat teman-teman semua yang yang pada nonton live, yang namanya Arab itu, yaitu Muhammad Aji, ya. PINKA27, menyapa Askar Channel. Halo, umat malam. askar Channel. Laksana TV, Askar Channel. Salam santun, salam hormat. Askar Channel, hmm. selamat. Malam buat semua yang hadir Dan salam kenal Oke okay, salam kenal kembali Waalaikumsalam Ya benar Aku Muhammad Haji <laughs> Ya oke okay, thank you Buat Muhammad Haji udah dikasih info tuh uh, Buat PINKA sama Kelaksana TV Dari Muhammad Haji udah dikasih info Katanya namanya Muhammad Haji Kelaksana TV Muhammad Haji Laksana TV menyapa Muhammad Haji salam santai katanya. Wow. Pinka 27 Bang Aceh Channel. Halo, selamat malam sama salam kenal juga. Wow. <tuh. <tuhWell> Muhammad Aji pesannya ditarik. Enggak ya. PINKA27 Oh aku kira siapa Abang Muhammad Haji Selamat malam Bang Aden Kreator Assalamualaikum Aden Kreator Assalamualaikum Waalaikumsalam Buat Aden Kreator Selamat datang aja Buat Aden Kreator Absen21 Menyapa Askar Channel kelaksana TV menyapa aden kreator Waalaikumsalam Sa Waalaikumsalam santun salam hormat dari kelaksana TV aden buat aden kreator aden kreator mantap oke okay, thank you buat aden kreator absen 21 menyapa aden kreator Waalaikumsalam Muhammad Aji menyapa aden kreator selamat ma ya. malam sa sa malam salam santun Askar channel menyapa absen 21 salam santun aden kreator menyapa Laksana TV salam santun berada official Bekasi hadir otok-otok-otok-otok siap. Otok, otok, otok, nah. makasih bekasi, buat berada Buat, makasih buat berada official tumul, yang tumul, tumul, tumul. yang udah hadir tumul, tumul. yang udah masuk dari live-nya Dedi Rupandi tumul, tumul. thank you buat berada official askar channel menyapa Muhammad Aji salam santuy berada official menyapa aden kreator malam santun berada official tumul, tumul. menyapa askar channel Salam santun. Bosnya, baterainya marmah. Aden Kreator menyapa. 21 salam santun. Pinka27 menyapa Aden Kreator. Halo, sahabat malam. Aden Kreator dari Pinka27. Pelaksana TV. Menyapa Brada Official. Salam santun, salam hormat buat Brada Official. Berada Siap official kan, menyapa klaksona TV, malam kang absen <tuk> 21 menyapa berada Sumbawa. official meh. Me. <laughs> Oke, okay, makasih buat Yono Bungin udah masuk, udah masuk Yono Bungin udah masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dari Yono Bungin. Waalaikumsalam oh. buat Yono Bungin oh. yang udah masuk di up aja ya buat Yono Bungin Thank you buat Yono Bungin udah mampir di channelnya dedi Rupani channel Brada Official menyapa PINKA 27 salam kenal buat PINKA 27 dari Brada Official Yono Bungin menyapa Brada Official aden kreator menyapa berada official salam hormat dan salam santun Hai menyapa absen 21 satu berada official menyapa absen 21 akal salam santun askar channel menyapa kelaksana TV salam salam santun Muhammad Aji menyapa berada official malam salam santun berada official Yono Bungin menyapa adik kreator Berada ofisial menyapa Yono Bungin saudaraku Yono dari berada ofisial Adik kreator Menyapa Mbak Pinka 27 Salam Rahayu, sehat selalu Kelaksana TV Maaf host, izin pamit dulu Berada Oke, okay, thank you buat Klaksana TV yang udah mampir ke channelnya Jadi Rupa di channel. Makasih banget ya udah mampir. Klaksana TV, maaf host oh, izin pamit dulu. Siap-siap pulang kerja. assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam buat Klaksana TV. Makasih udah mampir. ya Nobungin menyapa Askar Channel. Absen 21 menyapa Yono Bungin Suhu Muhammad Haji menyapa Yono Bungin Malam Yono Bungin Berada official menyapa MG Malam Kang Yono Bungin 14 Oke makasih Sekalian pemberitahuan biasa lebaran <laughs> oh ya teman-teman biasa kalau di oh, tim dedirupan di sini dari channel ya. beli channel. Lah, beli coy. Lah, coy beli bawang beli bawaan. Makan. <laughs> aden kreator menyapa Muhammad Aji Jos mantap oke okay, thank you buat aden kreator yang udah mampir finca 27 berada official menyapa berada official halo selamat malam dan juga buat teman-teman semua yang udah mampir makasih banget oh, oh. <laughs> makasih makasih banyak yang udah mampir ke channelnya Dedy Rupani channel mungkin bila mana ntar ada notifikasi live mungkin tim Dedy Rupani channel akan menyapa, akan mampir ke sana. Buat k 27 menyapa berada official Halo, selamat malam. Absen 27, lantai 15. Abai, lantai 15. Askara Channel, kenapa ditarik pesannya? Laksana TV. Yona Bungin, salam santun, salam hormat. Yono, Yono Bungin, ya. Bukan Yona Bungin, maaf laksa ada yang kreator menyapa Yono Bungin Jos ah mantap salam hormat Oke okay. jadi sebenarnya buat temen ke eh, kita itu di sini mungkin untuk silaturahmi aja ya Oh eh. punya channel juga hostnya sebetulnya host penatang eh? <laughs> <Nggak> apa, -apa. <laughs> bukan channel channelnya ya bukan apa -apa. channelnya pak bukan mis channel misteri pak ya, apa apa <laughs> konten, apapun, konten apapun, gimana temen-temen silah, nih <laughs> yang, yang, <hostnya, coughs> yang Edo Channel silakan oke gue dari Edo Channel silahkan. mungkin yang yang mau mampir yang mau subscribe silakan subscribe gua kohos ada boleh channel di situ ada tergambarnya nah itu kohosnya ada pan di channel itu gua nah, ya, ya. <laughs> mungkin Sporting, di situ sama kontennya sama kang budi ya eh, sahabat alam 1, 2, 3. satu dua satu, tiga satu konten tapi walaupun berbagai konten berbeda konten tetap kita harus bersatu bersatu kita teguh, kita teguh bercerai kita runtuh lagi. Lagi, kita rubah, ya. Kawin lagi, gimana, temen teman, -teman? Oke, okay, lanjut lagi. Lanjut, ya. Nobungin tulis Arab, salam santuy. Oke, okay, ya. Nobungin yang tulisan Arab itu adalah Muhammad Aji. Oke, okay. berada official, menyapa berada official. Salam Kang Dedi salam persaudaraan. Pinka 27 menyapa Yono Bungin. Halo, selamat malam. Aden kreator, Gasken, bacana Oke, siap. Masa. Masa. Masa, masanya, nyanyi, nyanyi. Oke, siap. Yono Bungin, Kakak Pinka 27. Salam dari Yono Bungin, Kakak Pinka. Yono Bungin, oke, siap. Ntar di De... mampir lagi ke Yono Bungin, Askar Channel menyapa Acek Channel. Bang Acek salam santuy. pada official otak-otak-otak-otak. <laughs> Aden kreator wah pasiennya banyak. Emang benar banyak. Alhamdulillah banyak Dedik. dedi depan ini banyak pasiennya. Cuman nggak tahu nih Dedik depannya capek enggak. ada. <laughs> Aden kreator menyapa Aska Channel. Salam. Yono Bungin. Berada official. PINKA 27. Yono Bungin. Yono Bungin. Salam sehat selalu. kakak PINKA 27. Bang Aceh Channel. Mantap Kang. Askar punya burung gagak. Oh bang, bang Askar punya burung gagak. Mantap juga nih Bang Askar nih. Berada official. Berada official. Menyapa Bang Aceh Channel. Salam Kang. Berada official. Nah itu. Oh buat teman-teman semua, nah itu ada dari berada official yang ngirimin link silahkan linknya, silakan kunjungi aja buat teman-teman semua. Ya benar, siapa tahu yang kata berada official, siapa tahu yang mau bantu subscribe silakan. Oke okay, thank you berada official udah ngasih tahu link-nya uh, link link youtube-nya buat berada official. Oke okay, thank you berada oh. official, kita di sini saling support aja buat teman-teman semua yang yang baru gabung. Ay, yang yang baru gabung mungkin yang belum kenal jadi lebih kenal lebih deket karena silaturahmi itu memperbanyak rezeki kita. Amin. Berada official setelah aman saya sambang balik. Oke, okay, siap. Berada official. Bang Aceh Channel, berada official menyapa Bang Aceh. Ari Lasmo, Assalamualaikum Ari Bang Lasmo. Deddy Selatku, Ari Lasmo. Siap. Makasih, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Ari Lasmo, Ari Lasmo. Udah udah mampir ke Labnya Kang Deddy Rupani Channel Ari. Ari Lasmo Menyapa Brada Official Dan Bang Aceh Channel Malam Br Brada Official Menyapa Ari Lasmo Bang Ari berada official menyapa askar channel makasih sudah berkunjung tunggu aman dulu ya ya siap buat berada official thank you berada official Ari Lasmo salam kenal semua yang nonton dari sabik Aji Aji Oke salam kenal baik, salam kenal kembali ya buat sabik Aji -Aji. sabik Aji Aji Makasih Makasih salam banyak saya udah saya. udah datang udah mampir ke channelnya Dedy Rupani channel Wianto Bogor, Assalamualaikum Gorontalo hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wianto. Wianto. Wianto Wianto Bogor dari Gorontalo Makasih, makasih banyak ya buat Wianto Bogor dari Gorontalo yang udah mampir di diri depan di channel Muhammad Aji, malam menyapa Arilasmo Arilasmo Berada official menyapa Sabik Aji, -Aji. menyapa Wianto Bogor, Arilasmo menyapa Mas Aji, dan ini berada official ngirim lagi link linknya, link YouTube-nya mungkin buat teman-teman semua yang yang mau kenalan atau yang mau mampir silakan berkunjung ke berada official yang udah dikirimin oleh beliau linknya berada, berada udah biru ya berada, udah biru. Oh, <tuh> dua bisa ini laptop hmm. oke okay, buat berada official thank you udah ngirimin linknya buat temen-temen semua silakan yang mau silaturahmi sama beliau silakan Muhammad Haji us oh, pamit dulu mau patroli dulu Oke okay. setelah uh, setelah <laughs> buat Muhammad Haji Makasih ya udah mampir ke channelnya di depan di channel datang teh apa Tanya itu dari Hai apa ini tetang teh <laughs> makasih buat Tatang Tea udah mampir. Wianto Bogor menyapa Berada Official salam kenal. Tatang Tia Berada Official sudah subrek sudah disubrek Oke, makasih Tatang Tea yang udah mampir ke ke Berada Official yang sudah subrek. Dan buat teman-teman semua yang mau siraturami silahkan kirimin linknya aja. Tapi iya Mas, sekarang tidak bisa dibiu. Hmm. Harus dua perangkat, oke. Okay, berada, berada official. Tetangga makasih, tunggu aman ya. Pasti saya datang, oke. Okay, makasih juga buat berada official dan buat teman-teman. Sekali lagi, cuma hanya ngayang ingetin aja buat teman-teman yang mau silaturahmi silakan silahkan saling kunjung aja lah buat Ari Lasmo Eh, uh, makasih banyak udah mampir dan udah stay di Dedy Ropandi Channel. Bang Acek Channel, makasih banyak udah mampir dan udah stay di Dedy Ropandi Channel. Oke, oke host, dan semuanya mohon pamit undur, undur diri. Masih mau undang, makasih ya buat Wianto Bogor ya dari Gorontalo. Udah siap. mampir, tar, kita mampir lagi lah ya. Makasih banyak, Wianto Bogor. Akila, Akila, Misteri Cilegon, Cilegon. Akila, Akila, Akila Misteri Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon, Banten hadir. Akilah Misteri Project. Waalaikumsalam buat Akilah Misteri Project yang udah mampir ke Deddy Rupani Channel. Berada ofisial menyapa Akilah Misteri Project. Otot Datang, Buat temen-temen jangan lupa mampir. Kojati Misteri. Oke. Okay. Buat Tatang Teh thank you udah gak, udah ngingetin kita kapan live Rogojati kapan kapan live-nya katanya tuh kata Bang Dedi. Masa live enggak Rogojati channel. <laughs> eh Rogojati Misteri Kak Tatang. Kang Tatang Rogojati Misteri bul bul bulan puasa ini enggak live enggak? lah Misteri Project menyapa brand official salam kopi pamit mang oke okay, siap thank you buat akila misteri project yang udah mampir ke dedi rupani channel. Kena -kena lagi lapar. <coughs> sampai batuk batuk aduh minum minum minum minum oh, yeah. sabib sabik aji aji siap siap yang mau mampir siap siap yang mau mampir oke okay sapi sabi kaji aji, mungkin ntar ya? kalau misalkan ini udah off kita mampir ke teman-teman semua nah, inum, inum, inum, inum. semua Minum yang ayo. ada di kita di sini oke okay? Akila misteri Project Insya Allah nanti malam kita gak hujan saya live Oke okay, ditunggu Akila misteri Project siap. emang masih explore Akila bulan puasa. Oke. Lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menyatu dengan alam. Oh. Teman uh, mungkin temanya seperti itu. Bukan temanya berarti mungkin bukan tema <tentang> barbar kali ya, atau uh, yang seperti antur, biasa. Mungkin, ya, Kalau ada masih ada yang atas sih emang, emang ada lebih menghargai kali lebih menghargai maksudnya maksudnya kang deddy tuh lebih menghargai sama umat manusia yang lagi berpuasa gitu maksudnya kali ini datang teh Isa insya allah live kang Oke ditunggu buat kak buat tatang teh, eh, ditunggu labnya Rogojati. Buat Ak Akila Misteri Project. Buat Misteri Pro Misteri Project. Kopi pahit bukan copy mait. Oh kok bukan. Oh kopi pahit bukan kopi pamit host. Oke. Maaf Gua tadi salah ngomong Maaf-maaf Buat teman-teman Buat maaf Kopi pahit Bukan kopi pamit oh. Buat branda official Menyapa Tatang Tia Ini rumah Kang Tatang Atau Rogo Jati Channel Dua-duanya ya kali ya Eh uh, Buat kata Kang Tatang Kang Tatang Tia Channelnya Rogo Jati Channel ya Kang Hmm. kurangi kopi kurang kopi bener-bener kan datang bener-bener kurang-kurang kopi kopinya habis Kang <tuk tangan> yang dua beli makanan yang satu beli itu apa beli kopi akila mister project masih atuh host oh, kita akan explore bukan cari juri Kang, bener sip kita explore hanya, hanya pengetahuan kita aja ya, betul, betul. karena kita kita ber, uh, bersatu dengan alam Siap, bersatu dengan karena sama-sama makhluk -sama hidup benar oke okay. benar buat akila mystery project cek channel menyapa berada official makam keramat, <coughs> makam keramat mana? Bang, cek <coughs> berada official. Oke, okay, host pamit dulu, mau keliling dulu. Oke, okay, thank you. Bro, berada official yang udah mampir, yang udah share link-link YouTube. Beliau mungkin. Buat teman-teman semua, kita saling support aja. Dan buat teman-teman yang mau ditunggu aja. Ntar host, bacain. Berada official menyapa Bang aceh Channel. Tunggu Bada aman kucing. ya. Kucing, kucing, kucing. Eh, hey, kamu ke sini, kamu. Mana? Ini. Akilah Misteri Project. Ngapain cari setan Ada di dalam diri Sip Betul Betul buat Akila Akila Misteri Project Waduh harusnya kurang ngopi nih Ngopi dulu atuh Biar fokus baca komentar Benar Kopinya habis eh, Lagi beli dulu Ini Lagi beli dulu Buat Akila Misteri proyek akilah misteri proyek nah itu datang, di datang, itu datang, dia datang. host Kenapa tadi nanya bulan puasa masih explore apanya itu jawaban saya explore bang nggak usah lihat bulan Bang bener kita hanya ingin-ingin menghibur aja kali ya mungkin gitu selain menghibur kita nah, uh, bersatu dengan alam aja Oi, mata, dengan datang. kehidupan yang segar udara segar dari alam. Oke okay, bang buat bang Aceh channel host channelnya channel Naon Siapa siapa siapa siap-siap siap ayo, ayo, Selunya capek ya kita ini bala, Nah ini kenapa tadi nanya bulan apa wow. sama saya si eksplor apanya itu jawaban saya eksplor gak usah lihat bulan bang ya nah, betul sama nah, jadi intinya kita uh, menghibur entertainment entertainment jadi menghibur dapat ibadah uh, supaya orang Orang yang menangkut senang. ya Terima kasih. Bang Acak channel. Bang Acak channel host. Channelnya naon host tuh. channel naon channel host. Edo Bolet channel. Host yang tadi namanya Edo Bo edo Bolet channel. Edo Bolet channel. Bole channel. Atau nggak bisa Edo Bolet 87. Ya itu ya. akila Project Misteri. Ralat ya bos yang nggak selamanya eksplor itu cuma nyari penampakan, betul. Kadang-kadang nggak -kadang susah sih cari penampakan, ehm, paling kalau ada juga sekejap, sekilas sih. Ya. Oh, yang nggak apa-apa kang ya kita kita juga sesama sama eksplor ya, kang eksplor. Ehm, Kadang-kadang kita ehm, apa namanya? Ehm, ke alam terbuka itu seperti tenang hati kita, ya. Apalagi suara burung hantu itu, jadi ada rasa kangen, ingin mendengarkan jangkrik dan burung hantu itu. Itu utama kodok, kodok, oh, oh, oh. Apalagi, tapi jangan kuda kodok. Oke, okay, semuanya. Terima kasih ya telah hadir di Deddy Rupani channel. Mohon maaf, tidak ada kata-kata yang... Salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Jadi lupa channel dan yang barusan hostnya ya, Edo eh, Boleh. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ini karena apa namanya? Namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Maaf, wadah semuanya. Kita di sini bukan cari apa-apa, tapi cari teman. Cari seduluran persaudaraan. Itu yang diutamakan Selain Hal-hal uh, lain uh, Kila, lah Mister Project Tadi host sebelumnya Nanya katanya Emang Kampuasif Explore ya Kang jawab. Gitu kang. Saya bilang Kita explore kan, Cari juri gitu. Salah ngomong Berarti Gak apa-apa Mohon tidak maaf uh -uh. Berbasa Masih explore jadi explore Tentang Suasana malam Suasana malam Itu gimana Itu apa namanya Memang sih Saya rasakan Saya adalah Explorer Tukang apa namanya Sering eksplorasi tadi Ke tempat-tempat Yang Kalau saya sih spesialisnya Tempat-tempat terbuka Tempat terbuka Jadi ada rasa adem Seperti menyatu dengan alam kadang-kadang ada suara burung malam atau binatang malam, rasanya gimana gitu adem hati ini ya. Tuh, ya siap siap, yang penting saling support sesama kreator aja yang siap apapun kontennya tetap kita saling support saling bersatu, bersatu kita tunggu bercerai kita kawin lagi Ay, jangan, atuh. <laughs> jangan. jangan terima kasih Akila Mister reportnya Cilegon terima kasih ada satu lagi di Cilegon itu, uh, Supranatural Misteri kalau nggak salah. Saya udah lama nggak berkunjung nih, Supranatural Mystery. Uh, apakah kenal ya, Akhilah Misteri Project itu ada yang namanya channel uh, Supranatural Misteri. Udah lama ya, saya nggak, nggak lihat. Hmm, apakah masih eksis gitu ya, Saya nanti saya akan carilah. Sana ya. Uh, terima kasih semuanya Super Anam itu Satu tim sama saya Kang Oh satu tim ya Cilegon hmm, ya, sama Cilegon ya Itu Satu tim ya Masih sama dengan Cilegon ya itu Siapa namanya Lupa lagi nama yang punya channelnya ya uh, Bukan Oh uh, uh, sama pastilah Bisa sama Cilegon ya Cadel Gboy, salam Santun, Santun malam, siap Kang Cadel Gboy, terima kasih saudaraku. Ya ini master kita Cadel Gboy Raja tutorial, terima kasih Kang Cadel Gboy, terima kasih, terima kasih atas ilmunya, atas karena udah berbagi kepada kita semua, terima kasih Cadel Gboy. Agila okay, Misteri Project ada beberapa videonya yang korbasi sama saya Kang. Oh siap. Nanti saya keliling ya, lihat channelnya lagi ya. Oke, channel Gboy sehat selalu, lawanku semua. Terima kasih untuk channel Gboy, terima kasih saudaraku. Siap, oke, eh, mungkin terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di sini. Mohon maaf bila ada kata kata yang salah, baik saya atau yang lainnya. Mohon maaf. Eh, ini kita iya, hanya mencari iya. seduluran, mencari teman di samping mencari yang lainnya. Itu yang diutamakan adalah mencari teman. Memberat alisilah turahmi walaupun kita berada di jauh dekat, walaupun jauh di hati eh di jauh di hati, jauh di mata dekat di hati ya. Siap? Terima kasih. saya selalu kawan-kawan semua. Terima kasih channel boy. Amin. Dedi Rupani. J channel boleh... Dekong menyanyi, eh, kami ada ya, channel ya. Ada rumah niche channel itu terang behor yang tengah itu Dekong menyanyi yang tadi Kang Arif, Arif Sarif lagi beli kopi, lagi beli kopi ya. Izin pamit mau meluncur ke lokasi TKP Kang. Salam santun buat semuanya. Terima kasih. Ya terima kasih semuanya yang telah hadir. Cari harga boy terima kasih ini itu, itu Kang Arif tuh. tuh. yang tadi dipijat ya. Yap. Awabilahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.